Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, TR Channel Kelay, Dan kali ini, saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua Teman-teman subscriber saya Ada di kolom komentar di Youtube saya Bang, cara mengusir burung hantu atau burhan itu bagaimana? RBW saya kemasukan burhan, burung hantu, kata teman-teman di kolom komentar Jadi Uh, ini saya membuat video uh, berbagi pengalaman kepada teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman uh, petani burung walid pemula bagaimana cara membasmi burung hantu yang sederhana tanpa memakai biaya besar uh, yang gampang dan simple ya jadi ini saya berada di RBW saya yang uh, Ukuran 5x7 Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua Teman-teman sekali saya bagaimana cara mengusir burung hantu di RBW uh, dan, Jadi RBW saya ini jauh dari pemukiman ya teman-teman uh, Di di tengah perkebunan karet Jadi di sini rawan sekali ya Jadi saya memakai uh, alat sederhana ini Nanti saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua uh, Dan ini saya di, berada di rumah monyet jadi tempat itu lubang terjunnya ah, jadi suaranya saya matikan dulu teman-teman ya uh, supaya tidak bising untuk saya menjelaskan kepada teman-teman uh, semua uh, jadi apa kabar teman-teman semua uh, mudah-mudahan sehat semua bahagia bersama keluarga uh, di rumah ya uh, jadi ikuti terus video saya ini uh, jangan lupa di like di, uh, di subscribe, komen ya Uh, saya akan menjelaskan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua Oke, okay, kita lanjut nah, Jadi teman-teman Di RBWC ini sangat sederhana sekali ya Maklum pertama membangun Belum punya pengalaman jadi itu kelihatan dari luar teman temannya rbw nya betul-betul sederhana sekali ada ah. modal saya akan membeli seng lapis dari luar ah, dan ini uh, lubang terjunnya ukuran kurang lebih 1 meter setengah kali 1 meter setengah dan saya memakai teknik uh, lubang terjun pool ya langsung luas ke bawah oke okay. saya akan bagi palaman hmm. buat teman-teman semua nah jadi teman-teman Uh, inilah cara ini saya pakai pipa ya jadi teman-teman uh, jadi itu penampakan kebun karet jadi RBW saya ini berada di uh, pertengahan perkebunan karet, jauh dari pemukiman ya Tuh, jadi itu saya, saya rencana saya mau ganti sawit, uh, karetnya saya mau tebang, saya mau basmi nah teman-teman cara mengusir atau Uh, mencegah burung hantu masuk di rbw kita uh, saya coba saya memakai ini teman teman ya memakai teknik uh, ini pipa uh, pipa ukuran 3 per 4 ini teman teman nah. ukuran 3 per 4 nah jadi <tuh> saya uh, memakai di ujung ini bearing atau lahar ya uh, ini saya panaskan Uh, masukkan bearing di ujung uh, pipa ini jadi kira-kira kita panaskan ini pip, uh, bearingnya uh, agak besar dari pipa sedikit ya uh, kalau ada yang pas-pas kayak ukuran 3 per 4 ya tidak apa-apa kita langsung paskan di uh, lubang pipa ini di dalam pipa ini nah uh, terus sebelah Sisi sebelah kiri saya memakai bearing juga. Uh, ini jadi posisi ini. Ini putar teman-teman ya. Putar. Jadi putar. Uh, supaya nanti burhan masuk, burung hantu masuk, dia nengker dulu di sini. Uh, seperti, seperti di video saya sebelumnya, uh, ada saya menjelaskan tentang uh, pipa ini ya. Teman-teman uh, boleh cek di video saya di youtube saya ada uh, pembahasan masalah pembuatan sederhana untuk mencegah burung hantu yang simple dan murah uh, jadi saya pakai pipa saya pakai bearing uh, di ujung sini saya pakai bearing terus saya pakai kayu lagi teman-temannya untuk me mengepaskan di uh, LMB ya uh, saya paskan di sini jadi Uh, ini saya masukkan kayu di ujung ini Teman-teman boleh lihat sendiri uh, Terus Sini saya lagi. lagi uh, Supaya nanti burung hantu datang Dia akan bertengger dulu teman-teman Soalnya kalau tidak pakai ini Dia akan bertengger di bawah sini ya teman-teman uh, Dia akan bertengger sini Lalu dia akan Masuk Nah ini kotoran burung maletnya uh, Saya pakai twitter ini teman-teman Ini lama sudah WS77 lumayan bagus suaranya natural ya uh, jadi teman-teman uh, begitu burung hantunya bertengger ini akan berputar berputar karena burung hantu atau buruhannya merasa terancam atau merasa kayaknya ada yang mengintai dia dia akan balik kembali keluar ya dia tidak akan berani masuk karena ini bergoyang dia pasti akan bertengger sini dulu nah ini ada dua teknik teman-teman untuk mencegah burung hantu yang simple ya uh, jadi yang satunya uh, boleh kita pakai kaca teman-teman ya kaca yang bening atau yang reben tidak apa-apa teman-teman uh, kita pakai kaca posisinya ada di video uh, saya ada pembahasan di video saya sebelumnya uh, dia kukunya itu licin teman-teman ya dia vertikal begini nah vertikal begini mereng agak mereng keluar ya teman-teman karena nanti kalau mereng ke dalam dia pegangnya enak dia vertikal ke menghadap ke luar ya teman-teman mereng keluar ya nah karena nanti posisi uh, kuku burung hantu atau burhan menengker di sini di kaca ini dia akan lepas teman-teman ya licin ya dia akan terkeluar kembali dia tidak akan Lolos untuk bertengker Jadi Kalau kelemahan burung hantu ini teman-teman Dia sekali dia bertengker Sudah merasa tidak aman Dia tidak akan kembali lagi teman-teman ya Ini saya pakai kemarin Saya pakai lampu ini Boleh juga Nanti pakai timer Jam 6 sore Posisi lampu ini hidup on kembali Kalau pakai timer teman-teman ya Nah, jadi ini saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua eh, Boleh pakai eh, teknik pipa Pipa 3 per 4 Kira-kira cengkeraman eh, buruhan atau burung hantu pas di sini Supaya nanti berputar keluar Dia pasti akan bertengker Bertengker begini teman-teman Nah dia akan berputar Dia akan jatuh kembali Dia tidak akan lolos masuk ke dalam teman teman ya karena tidak merasa aman dia akan lari kembali keluar Nah inilah saya berbagi pengalaman uh, Nanti teman-teman boleh coba Yang merasa EBO nya terancam oleh burung hantu Teman-teman boleh coba Nanti ukur LMB-nya dulu Jangan dipreskan teman-teman ya Karena ini ada pip, ada bearing Pasti ada kayunya di sini nanti teman-teman Pakai ulin atau besi Kalau pas ada di lubang bearing ini pakai besi uh, Jadi teman-teman ukur dulu LMB nya dipelasi kira-kira 2 cm teman-teman ya 2 cm kiri kanan baru dipotong pipanya nih masukkan bearing di ujung kedua sisi dipanaskan kalau ada bearing yang kira-kira pas ukuran pipa ini usahakan pakai yang pastinya karena kemarin aku cari bearingnya tidak ketemu saya pakai yang agak besar sedikit teman-teman ya bearing yang agak besar Uh, jadi untuk cara pembuatannya ada di video saya teman-teman boleh cek di video saya di youtube saya cara mengusir burung hantu yang simple jadi saya saya membuat video kali ini saya memperlihatkan uh, di lapangan teman-teman ya di RW saya langsung uh, jadi ini saya pakai ukuran 3 per 4 teman-teman ya teman-teman boleh coba Uh, ke, untuk lebar kacanya kira-kira uh, 10 cm teman-teman ya lebar kaca 10 cm uh, kalau teman-teman mau pakai teknik pakai kaca ya uh, jadi cara pemasangannya ini contoh teman-teman ya ini saya pakai kayu untuk contoh uh, ini lebarnya uh, usahakan mereng ke depan hadap ke depan gini teman-teman ya nah ini hadap ke depan gini ya setinggi 5, 10 cm atau 5 cm dari permukaan uh, LMB ya uh, menghadap ke luar nah jadi posisinya begini teman-teman kalau tidak mau pakai pipa kalau mau coba pakai kaca boleh pakai teknik begini posisinya kira-kira uh, pas burhan atau burung hantu mau menengker kira-kira uh, kukunya akan licin di kaca ini teman-teman ya uh, supaya tidak burung hantu tidak jadi untuk menengker begitu dia datang terbang nengker di kaca ini kukunya akan uh, tepleset di sini teman-teman ya akan ti, uh, tepleset di kaca ini karena licin kukunya burung hantu keras dan kaca ini licin nah begitu dia menengker uh, kaca ini uh, kukunya akan lepas dari kaca dia akan terbang kembali keluar nah itulah teknik pakai kaca kalau mau pakai kaca teman-teman boleh coba saya berbagi pengalaman mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua teman-teman petani burung walit pemula cara mengusir burung hantu yang sederhana dan simple dan tidak terlalu besar memakan biaya ya Boleh pakai ini Teman-teman boleh pakai ini Ini kan berputar nah Ini berputar karena bearing teman-teman ya Jadi begitu burung hantunya Saya pakai teknik oh, Pakai pipa ya Karena RBWC ini jauh dari pemukiman Di tengah perkebunan karet Sangat rawan sekali ya teman-teman Uh, ini karet ini saya mau tebang, saya mau ganti kelapa sawit lagi ya. Tuh kelapa sawit di bawah. Uh, saya mau ganti karet sekelapa eh, sawit. Saya tebang karetnya karena uh, pekerjaan karet ini sangat rumit teman-temannya harus begadang dari subuh sampai pagi. Nah makanya saya mau ganti dengan sawit. Sawit sangat sederhana sekali ya dan juga tidak mengganggu rbw. Dia tidak terlalu tinggi. Nah jadi. Butuh proses dia kalau karet Dia sudah mencapai kayak model tinggi RBW saya teman-teman ya Sangat mengganggu untuk burung manuver Dan ini saya berbagi Pengalaman kepada teman-teman semua Teman-teman sekalibar saya Mudah-mudahan Dapat membantu Bermanfaat buat teman-teman Sekalibar saya atau petani burung White pemula se-Indonesia Saya sangat Berterima kasih kepada teman-teman semua Uh, karena setelah mendukung channel saya untuk berbagi pengalaman seputar burung walet, memang YouTube saya, teman-teman saya, terus terang saya campur ya, uh, campur dengan konten-konten hiburan. Nah, inilah uh, pembuatan pipa yang sederhana untuk mengusir burung hantu. Ini putar, kan nah, uh, usahakan ini center, teman-teman ya, jangan sampai mereng. Kalau mereng putarannya agak keras ya. Uh, usahakan dia lurus. Kalau bisa pakai besi ini. Ini pakai besi supaya seimbang. Uh, dan ini pakai besi. Dan putarannya betul-betul mulus. Uh, tidak ada sendat-sendat putarannya ya. Supaya burung hantu nanti meningkat langsung rut rut. Nah, jadi burung hantunya langsung kabur. Uh, jadi itulah saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua teman-teman subscriber saya oke okay, teman-teman uh, itulah saya tadi berbagi pengalaman kepada teman-teman semua teman-teman subscriber saya teman-teman boleh coba uh, memakai dua teknik uh, pertama uh, pakai uh, teknik pakai pipa uh, yang kedua pakai teknik pakai kaca Uh, kalau, kalau pakai kaca itu kita buat lebarnya sekitar uh, 10 cm teman-teman ya uh, dan panjangnya kita sesuaikan dengan LMB kita dan arah untuk kaca arahnya menghadap keluar ya jangan ke dalam karena kalau ke dalam kukunya akan melengket di pinggir kaca tapi kalau keluar kukunya akan uh, tidak lengket dia akan jatuh kembali ya itu saya berbagi pengalaman kepada teman-teman kalau pakai kaca Nah kalau pakai pipa uh, Ini tadi teman-teman sudah saya jelaskan Kepada teman-teman semua Usahakan uh, putarannya betul-betul los ya uh, Jangan macet Kalau macet nanti burung hantunya malah Keenakan untuk bertengker ya Kalau berputar burung hantunya akan uh, Takut Merasa terancam dia Nah jadi teman-teman Jadi inilah saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua uh, Cara Simple mengusir burung hantu Dari RBW kita ya uh, Mudah-mudahan Ini sangat membantu teman-teman semua Teman-teman skriper saya Saya sangat bersyukur uh, Karena masih bisa Berbagi pengalaman kepada teman-teman semua Teman-teman skriper saya Teman-teman peta petani burung walet Pemula, saya sangat bersyukur Karena mau berbagi Uh, masih sempat berbagi pengalaman ke teman teman semua jadi saya ucapkan terima kasih ke teman teman yang sudah menonton video saya uh, yang selama ini sudah mendukung channel saya uh, jadi saya berbagi pengalaman ke teman teman semua jadi teman-teman kalau mau memakai teknik dua cara uh, boleh memakai dengan uh, media pipa dan boleh juga memakai kaca ya kacanya menghadap ke, keluar nanti modelnya gini teman-teman ya uh, supaya burung hantu masuk begitu dia tengker langsung kira-kira dipaskan supaya mudah lepas kukunya teman-teman ya uh, itu saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua uh, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman subscriber saya teman-teman petani burung walet pemula se-indonesia salam buat teman-teman semua teman-teman uh, subscriber saya Mudah-mudahan teman-teman sahabat semua sehat bersama keluarga di rumah Dan berkah buat teman-teman semua untuk bertani burung walet pemula ya Oke saya ucapkan terima kasih Saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya Dan akan saya mau panen lagi teman-teman ya Let's go